GBPUSD bullish; hati-hati aksi selanjutnya. Harga GBP/USD sedang melakukan fase koreksi dan bias harian pergerakan GBP/USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.31312 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.31043. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212